Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai habis agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Ini dia empat kriteria calon suami idaman yang perlu ada di pasangan kamu, jangan salah pilih. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melangkah ke arah yang lebih serius. Memutuskan menikah berarti harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Untuk para perempuan, jika calon suami pendamping hidupmu memiliki karakter seperti berikut ini, coba pertahankan. Yang pertama, menjaga pandangan dan interaksi. Jika calon suami kamu saat ini menunjukkan sikap serta karakter menjaga penuh pandangan dan tidak mudah terpancing oleh perempuan lain, pertahankan. Lelaki dengan karakter ini akan membuat kita merasa dihargai dan diistimewakan. Lelaki yang memiliki karakter ini akan mempunyai pikiran yang sangat jauh untuk selingkuh. Mereka akan berusaha menjaga hati dan pikiran hanya untuk kita, calon pasangan hidupnya. Mereka juga hanya akan menanggapi wanita lain sewajarnya dan tidak terkesan berlebihan. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Jika calon pasangan hidupmu bersikap sangat berbakti dan hormat pada kedua orang tuanya, bisa dipastikan ia juga akan menyayangi serta menghormatimu. Lelaki yang menyayangi kedua orang tuanya akan memperlakukan pendamping hidupnya dengan penuh kasih sayang. Sebab mereka tahu bahwa anak-anak mereka akan terlahir dari sosok istri mereka. Mereka akan berusaha menjadi orang tua serta suami yang baik agar anak-anak dapat tumbuh seperti mereka dibesarkan oleh kedua orang tuanya. 3. Menjaga Ibadah Lelaki yang senantiasa menjaga ibadahnya dan berusaha untuk selalu taat serta tepat waktu, benar-benar sosok calon pasangan idaman. Hubungan dengan Tuhannya saja ia jaga dengan sedemikian rupa, apalagi dengan calon pendamping hidupnya kelak. Bisa dibilang pertimbangan utama dalam memilih calon pendamping hidup adalah bagaimana hubungan antara ia dengan Tuhannya. Jika dengan Tuhan saja terkesan acuh tak acuh dan menganggap sepele ibadah, sepertinya kamu perlu berpikir ulang untuk menjadikannya nahkoda dalam membina hubungan asmara yang lebih serius. 4. Senang bekerja keras. Siapa yang tidak senang dengan sosok lelaki pekerja keras dan tidak mudah menyerah? Semua wanita pasti setuju lebih senang memiliki seorang lelaki yang mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan mampu menabung serta mempersiapkan masa depan dengan matang. Calon pendamping hidup yang baik tidak akan menghamburkan uang untuk membahagiakan kita saat ini tanpa memikirkan masa depan. Namun, mereka akan memberikan apa kita perlukan. Mereka akan lebih fokus untuk mempersiapkan masa depan nantinya. Apakah pasangan kamu saat ini sudah memiliki kriteria di atas? Pertahankan dan perlakukan mereka dengan baik. Mungkin itu adalah beberapa empat kriteria calon suami idaman yang perlu ada di pasangan kamu, yang perlu Anda ketahui, sekian dan terima kasih.